Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat, leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat berjumpa, dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian di Fat TV yang akan mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Gejora dan Rizky Pilar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe. Serta klik tombol notifikasinya para sahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar dunia. Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai. Bagi kalian saat ini, bang Mimin akan memberikan informasi menarik seputar idola kesayangan Lesti dan Risti Bila. Ke kabar pertama, persahabat, ya kita keunggahan spesial dari Kak Mario Geklo, persahabat Yang mana Kak Mario ini mengunggah sebuah postingan foto Kakak Risti Di momen spesial malam tahun baru, persahabat, ya bersama lelaki di sampingnya Wow, kita lihat aja di kalimat caption yang dituliskan oleh Kak Mario satu Januari 1 Januari 2022 Kenalin guys yang di sebelah Bang Rizky Billar itu adik aku haha namanya Angelo F. Cloud Dari kemarin pengen banget ketemu sama papanya Baby L Akhirnya ketemu dia sama idolanya Tuh Masya Allah banget Ternyata adiknya Kak Mario persahabatnya ini ngefans banget Dengan papanya Baby L, kakak Rizky Bilar Akhirnya di malam tahun baru mereka bertemu spesial banget ya Masya Allah mudah-mudahan selalu bahagia Dan selalu diberikan kesehatan Amin Ya robbal Alamin Dan selanjutnya kita lihat juga persahabat Ada sebuah unggahan postingan dari kakak Rizky Bilar Kita mampir ke unggahan sebelumnya Yang diunggah oleh kakak Bilar, persahabat, ya Di momen spesial malam tahun baru juga di sini banyak sekali tentu komentar yang diberikan Ada komentar dari Bunda Ino Perhatikan Selamat Tahun Baru 2022 sayangku, Lesti Kejora, Rizky pilar juga Cucuku Baby L, Sing, Ganteng, dewek Semoga hari-hari kalian penuh cinta, bahagia, dan mudah rezeki panjang umur. Sehat selalu. Amin. Wow, Masya Allah banget ya, Cucuku Baby L, kata Bunda Inol. Masya Allah, makin gak sabar banget ya para artis untuk jemukan Baby L. Mudah-mudahan saja ada kejutan bahagia yang kita dapatkan dari teman kerabat idola kesayangan kita dan kita lihat juga ke komentar lain ada komentar dari Marcel Widianto yang mengatakan di kolom komentar selamat abangku wow makasih banget ya support dari kak Marcel mudah-mudahan dukungan doa dan tentunya support selalu diberikan dari orang-orang baik yang tulus mencintai idola kesayangan kita Selanjutnya kita ke unggah berikutnya, coba lihat aja persahabat di unggah spesial dari Agus Stalkuti Bilar. Ini memposting sebuah postingan kalimat cancel dari kakak Bilar dari tahun 2020 Desember hingga Desember 2021. Di tahun 2020, persahabat kakak Bilar masih single, perhatikan sebuah kalimat panjang yang dituliskan. Reka beberapa bulan di tahun 2020, ada beberapa bulan yang gak masuk karena cuma 10 slide begitu banyak hal yang terjadi dalam hidup saya 2020, puncaknya menuju pertengahan tahun, di mana saat itu situasi cukup pelik, ya tidak perlu dijelaskan panjang lebar semua tahu apa yang terjadi pada bumi kita. Bagus asal Padang pasir bulan di bulan 7 di mana itu juga bulan lahir saya keajaiban terjadi saya termasuk orang yang beruntung di tengah situasi sulit yang di tengah melanda dari mulai saya datang ke nikahan sahabat saya yang saat itu tidak ada sekalipun di belakang saya viral saat itu saya hanya datang untuk memenuhi undangan untuknya pada saat itu saya sempat tidak bisa hadir namun mungkin memang jalannya. Saat itu saya pun dikenal, diberi julukan set boy oleh orang banyak, haha sampai dua minggu tepat setelahnya saya dijodohkan oleh netizen yang katanya bernasib sama seperti saya ya lesti set girl kejora sampai akhirnya kami dipertemukan dan sisanya seperti yang kalian lihat. Terima kasih 2020 tahun yang luar biasa. Tahun yang menjadi berkah buat saya, yang mungkin bagi banyak orang ini menjadi tahun yang cukup sulit. Oh ya, saya lupa di tahun ini pula Liverpool tim yang diidolakan akhirnya juara Liga setelah 30 tahun terakhir juara. Wow, masya Allah banyak ya. Dan kita lihat juga di sini nanti pelanjutan. Dan sedikit lagi kita menuju tahun yang baru 2021, semoga di tahun ini bumi segera pulih, segera normal kembali. Untuk saya pribadi harapan saya di 2021, nah, saya nggak benuk, benuk saya selalu percaya tahun eh, selalu kasih yang terbaik buat umatnya. Amin. Itulah kalimat sepanjang dari tahun 2020 seorang Rizki Bilar. Dan kita lihat. Di tahun 2022, 2021, di ujung tentunya akhir tahun, kakak bilang menuliskan sebuah kalimat juga. Tidak afdal rasanya jika tidak bikin apresiasi pos untuk 2021. Terima kasih untuk tahun ini ya Allah, dimana banyak sekali cerita yang menghiasi kehidupan saya yang sekarang atas izinmu telah menjadi kami. Dan di 2021 pula... Pada tahun yang sama, status saya sebagai suami tidak lama berganti menjadi seorang ayah. Di tahun ini pula pada akhirnya berdiri juga sebuah perusahaan kecil yang saya didirikan bersama sang istri bernama Heslar Entertainment. Sebuah rencana dari tahun sebelumnya yang baru terrealisasikan di tahun ini, di tahun ini pula banyak quiz list saya dari level terendah sampai yang tertinggi, hampir semuanya tercapai atas izin Allah Subhanahu SWT. Walau tidak semuanya berjalan sesuai perencanaan, tapi itulah dinamika kehidupan. Sebagai tahun depan masih banyak impian yang bisa saya kejar dan capai. Termasuk salah satunya ingin lebih bermanfaat buat orang banyak. Bismillah. Dan doa terbaik dari saya juga untuk kalian di tahun baru yang akan datang ini. Selamat tahun baru semuanya. Dengan kerendahan hati saya ingin mengucapkan mohon maaf jika terdapat tulisan-tulisan atau perbuatan yang salah selama 2021 ini. Semoga kita selalu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Wow, ini Tunggu sahabat ya, kalimat cancel di single versus sudah menjadi papa muda, luar biasa. Mudah-mudahan adalah kesenangan kita. Selalu diberikan kesehatan Selalu menjadi sosok inspirasi untuk banyak orang Dan inilah skenario Allah Sungguh indah banget ya Buat mereka berdua oleh rizki Bilar Di saat mereka sama-sama merasakan kehilangan Benar kata Bilar Bak osa di padang pasir Di persahabatan. ya Mereka dipertemukan di waktu yang tepat Dengan orang yang tepat juga Wow itulah anugerah yang luar biasa dari Allah Masya Allah Mudah-mudahan persahabat Tentunya kita semua juga diberikan kebahagiaan dan selalu tentunya diberikan kesuksesan. Amin. Dan selanjutnya kita lihat juga keunggahan dari RSI Ansko 24. Ini pas kembali unggah dari Lesti Ini info penting jangan sampai lupa. Pagi ini jam 9.30 kita menyaksikan acara CAL Cinta Abadi Leslar. Tetap setia bersamaku di ANTV karena episode kali ini seru banget mengandung bawang bombay katanya persahabat ya. Yuk sama-sama kita kompak dukung support yang terbaik karya-karya Leslar Entertainment. Selanjutnya, di sini ada sebuah unggahan postingan video TVT Karlina yang geram banget yang marah kepada netizen persahabat yang selalu mengusik Leslar. Di video ini, TVT Karlina ini tentunya benci banget persahabatnya kepada bullying yang tentunya dari netizen-netizen yang berkomentar negatif kepada BBL yang masih tentunya baik dan belum mempunyai dosa. Ini sudah diguli netizen. Ini tentunya perilakuan netizen yang tidak pantas ditiru. Teh Fitri Karlina yang luar biasa banget dukungannya sampai marah-marah di persahabatnya ketika diwawancara. Perhatikan di kalimat caption yang dituliskan oleh Sabarotengsel Naslar. Masya Allah. Coba di Indonesia ini semua deterjennya kata Teh Fitri Karlina katanya persahabatnya hingga dibanjiri komentar. Dari akun Kang Skor Soang mengatakan di kolom komentar TV3 ya selalu ya TV3 Carlina semoga secepatnya Allah kasih baby untuk Teteh. Amin makasih Teh selalu jadi garda terdepan untuk Leslar. Ada juga komentar lain diberikan dari akun Yani Rahmawati 34 mengatakan Terharu dengar TV3 ngomong apalagi Leslar kalau dengar palsi terharu banget juga Padahal TV3 bukan keluarga tapi support kemerikannya luar biasa besarnya Semoga TV3 secepatnya mendapatkan ngomongan juga ya teh amin Lo oh, sobat juga banyak sekali dari orang-orang baik selalu mendukung idola kesayangan kita Dan untuk selanjutnya juga persahabat ya kita lihat di sini Ada sebuah unggah yang tentunya kembali menghebohkan juga di media sosial ada sebuah komentar dari akun netizen yang dijawab oleh teh Ocha yang diunggah oleh akun sahabat Leslar Taiwan perhatikan juga para sahabat sebelumnya di sini ada komentar dari teh Ocha yang mengetik nama Hanimut 4 mengatakan Lesti terbaik memang sambil dikasih love merah dan di sini ada komentar dari akun Sevi underscore Ini adalah akun netizen, akun haters yang berkomentar tidak baik. Kalimat komentarnya ternyata emang udah kontraksi mau melahirkan ya, bukan karena sakit kecapean. Ah, sudahlah, cukup tahu aja drama Indosiar. Ya. Katanya tuh sambil emot ketawa, "Ngakak dia persahabat ya?" Dan di sini ada sebuah jawaban komentar dari Teh Ocha, "Buat kamu asal tahu aja." Dulu aku lahir tujuh bulan. Yuk perbaiki hati dan pikiran. Wah wow, persahabat ya, geram kembali teh Ocha. Ikut menjawab komentar dari netizen. Yuk tentunya perbaiki hati kita semua. Apalagi hati dari Sevi Hau ini persahabat ya. Jangan sampai tuh mengotori. Apalagi tentunya para tim sudah memantau hati-hati jari-jemari kalian karena masih dipantau oleh tim Tinsel Entertainment. Kita doakan saja mudah-mudahan keluarga Dede Ongasti dan Reski Bilar selalu dalam perlindungan dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik dan mudah-mudahan selalu berikan kebahagiaan. Amin. Kita masih menunggu kabar baik kejutan bahagia dari idola catatan kita. Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terohanya selanjutnya. Ini informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.